Demikianlah hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya dari mereka yang Engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa.